So, ada uh, minta kita cari yang lainnya Oh, oh. Ha, siap so, aku boleh pergi, aku, kita boleh pergi side aku Memang kita, ke, sepatutnya, sepatutnya cita dia Kita terus ke side sana Tapi, uh, kebetulan kawan tak angkat Sebab dia tengah kat dalam Terus Hello Hello